di apel situ. Sampai di situ. Terus kemudian kontak dengan pemain lawan. Arifaiman tandukan cantik. Gol. Oh, oh sempat Hasanuhan itu sudah pun terjadi untuk Benson. Gerakan ke belakang. ke tepi dan ke kiri. Ini NSFC daripada Kuzaimi mencari rakan di hadapan agak perlahan atau rendah peluang. Bagaimana Khairul? Sepakan kaki kiri, Kair Jones Berjaya menerjah jaring Menewaskan Kairul Fahmi Cikmat Minit yang ke-51 Ini yang saya katakan sebentar tadi 5 minit pertama mereka mengasak Untuk Kuala Lumpur pula bahaya untuk Selangor Dalam kawasan penalti Dan Charu Nazim mengeluarkan bola dan kasihan Dan ini tindak Gol Gol yang disempurnakan dengan baik Oleh pemain ini Ryan Leppard untuk membolehkan kali pertama dalam pelawanan ini. Kuala Lumpur di depan. Walaupun Syarun... pasukan pelawat berada di depan. Percubaan. Oh, gol! Oh, begitu pantas. Jaringan terbalas di cerah sini dilakukan oleh Zafri. Kita tidak menyangka semakannya tidaklah begitu kuat. Namun mengelirukan... Perjumpaan dan jaringan Eskumaran meletakkan PJ City satu gol di hadapan. Satu ledakan yang cukup-cukup menarik. percaya untuk menewaskan Rasulullah Nasali Satu penyudah yang sempurna dari Eskumaran bekas pemain Melaka United. Malam ini dia menghasilkan jaringan pertama untuk PJ City untuk kempen 2022.